Saya teruskan lagi ya, harus selalu ada riwayat. Makanya saya alhamdulillah pernah diminta besubab itu ya guru saya. Beliau baca manhatnya fakihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah wafat. Karena sama singkat betul. Ketika di Madinah saya sering digandeng Mbah Mun. Hah, sholahu layu, biung anti pinteringu. jari ini berkomuniti Mamboizali. Tapi jari ini berkomuniti butuh murid. Nesa bilang. Putu ya, Murid ya, ibu nanti kalau hitung nak Murid buatan, pas, buatan cocok waktu nih, yes Putu Murid. Karena saya pernah di masjidnya Salahuddin Alayu di mimbarnya, itu foto Hatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung Imam Jalil lahir 410, 4, 450, wafat 505, kayaknya buatan menangis. Yes, namun ngono Putu Murid. Itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib itu yang dipakai itu kitab ikhya itu singkat cerita beliau nyuruh jiku gulai iha tak cari ketemu terus tak tersekan beliau ya itu saya tak itu imam ghazali begitu fase cerita tentang penyusunan kekuatan dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jiblah yang yang normal misalnya begini ya al insan abdul ihsan bahwa manusia itu pasti menjadi budanya kebaikan hitung saja sekarang misalnya begini kita jadi orang soleh meditera karuan germengan sinis yang ini orang fasik senyum lomo apian kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke kesini yang lomo yang nyaman kan sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fakih senyum itu sunat di karangan veke. tapi di aplikasi nyata bisa bagaimana kalau ada orang netral bisa soleh, bisa fasek sing fasek senyum sing soleh merengut sehingga yamilu milu orang yang netral ini ke yang fasek kamu bisa ngarang fakih kalau sodako itu sunat karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat Kamu bisa ngarang fakir seperti itu Tapi kalau dalam tadi tidak bisa Misalnya saya orang sholai hidup di tengah kota Atau orang sholai hidup di pedalaman Terus saya medit Mentang-mentang sudah zakat nggak pernah sudah Seng wong oh. fasek jor-joran Sering nyerfis, rokok gratis, ngopi gratis Kira-kira kemana kecenderungan orang ini Ke yang fasek Karena al-Mesan Abdul es. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali kemudian itu menjadi inspirasi Salahuddin Alayudi. Kalau dia ingin solid, maka harus berbuat baik sama siapa saja. Karena itu cara punya kekuatan. Nah, kita enggak. Kita ini memaksakan kebenaran, tapi prosesnya tidak simpat. Makanya kata para mufassir, Walaupun tafadhur khalidhal qalbi lanfaddu min khalid. Kata para mufassir, Hada sayidul khalgi, wahada ahabul khalgi ila ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah itu saja sekali salah dalam perilaku sosial itu bayangannya lan min orang akan bubar padahal ma'a'anahadamu'ayadun biruhil kudus. Badal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan kekuatan malakut, kekuatan langit itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial lan min orang akan bubar apalagi kamu yang ramatnya nggak jelas, hizite nggak mandi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 apa Allah memilihkan beliau. Makanya ini saya cerita ya. Saya mungkin 10 menit lagi. Sampean santai aja. Ini enggak ganggu lama-lama. Supaya enggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat. Nah, ini cerita saja. Beliau menulis Tilentora Sekarang halaman 37. Nanti kalau yang enggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Mobil tuh. Kopil. <laughs> Kopil tuh, Jadi nanti yang nggak paham, ya itu nanti. Kau cobain, apa? kok jaluk deh. Kau tahu nggak seru? Kau lagi jaluk Malaysia aja, saheng, sah, sah, sah. Ini konco pulau mulai tentang sarang nantes. Nanti foto-foto tergiring pulau tanggal telur, tanggal telur sawal. Nih Pak Sukron nih, Gus. Kau udah ada di Kia Jogoman kau ya aku? Pak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rasid, dia itu kiai, yang mungkin Kia dudukan. <laughs> dia dengan santainya cerita soma Ramadan suma romadhon suma atbaahusitan min syawal fakaanama somad darok jadi poso romadhon kemudian puasa 6 hari syawal maka seakan-akan puasa singkat tidak ada orang lugu puasa tanggal 2 dua. dua syawal puasa soan pak Sukron pas ini rokok terus kata orang lugu tadi getun pak aku anu jenengkan cukup <laughs> boleh jenengkan gak puasa <laughs> saat bilang lah hopo ke dalil, dalil ini? lah hopo Dalil aneh ya kenek <tus> <tus> tapi itu karifan menurut saya dia cerita itu karifan maka ini warning ya, siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu saya nggak yisoh nggak tahu ini terus ora <tus> luda ini ilmiah gak apa-apa <tus> Lho kula <tuk> lah ora pati wani dalil sing ten ten ora wani. Pergo wis wong santri sarang bebas, ora usah dirakat. Mbak Mun nek nek. Ya, ta bos nek. Dimiteri bae. Es taun boten Memang ini ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri dirakat. Iya. Jadi santri ora usah dirakat. Santri Sarang saran ora usah dirakat. sarang tok itu mesti dirakat. Lha opo ya banyune wasin? kadang sampai yang WC itu yang lebih lembut harus banyuwasin, <tuk> saya ini sesekan <tangan> jadi <tuk> semua orang yang ada jadi harus hati-hati itu harus miskirakan jadi saya ulang lagi ya al fikhu fekqeh itu harus mudah man. saya yang sudah kecelok alim saja itu sering tidak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita kayak tadi, kenapa Nabi Tawfarokibar padahal nabi juga yang mengajari Al-Ajrubi Qadrit andai karena nabi tidak Tofa maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya, towah pakai kursi ruda tibarokahnya Di mudawwan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya bahwa nabi Tofa adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah Coba kalau nggak ada penjelasan itu. Mungkin orang menduga-duga Nabi ku piyeh menangis, menanggih mau kewarit nanti berani. Dan itu harus ada yang udah buat Sama Seperti Nabi Dawud Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat Supaya jabatan itu tidak tunafis sholah Bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan Tentanya banyak orang sholah yang Jepat. tentu yang enggak jabat lebih banyak. Salah satu tak bilang, kalau Pak Sukron dia ya soleh tapi bukan jabat. Cuma soleh sampai kuat nggak kapan apa, dia orang